Nama Denden Gonzales sempat menggegerkan publik lantaran keikutsertaannya dalam ajang pencarian bakat The Voice Bulgaria. Bahkan, penampilan Denden Gonzales di The Voice Bulgaria sempat menyita perhatian juri saat menyanyikan Sis Gon milik Steelheart. Dan kini Denden Gonzales bergabung dengan grup band lawas asal Malaysia yaitu Search. Grup band legendaris ini digawangi oleh Nordin Gitar, Kit Gitar, Yan bass dan Min sebagai penabu drum. Sebagai informasi, Sech merupakan grup band asal Malaysia yang punya nama yang terkenal sejak era 1980 hingga 1990-an. Sampai akhirnya Sech ingin menunjukkan kembali eksistensi di dunia musik dengan menggandeng Denden Gonjales. Denden Gonjales menjalani debut pertamanya bersama Sech dalam acara yang bertajuk Sej on Rooftop, yang dihelat di Campbell Shopping Complex Kuala Lumpur pada tanggal 11 Juni tahun 2022, dan acara tersebut terbilang sukses terbukti dengan penjualan tiket yang habis terjual. Dengan hadirnya Denden Gonzalez pada lini vokal tentunya bisa memberikan angin segar dan suasana berbeda bagi Sej untuk kembali eksis di Belantika Musik dan mengobati kerinduan bagi para penggemar fanatiknya baik di Malaysia ataupun Indonesia. Seperti yang pernah dikatakan Nurdin bahwa Sej ingin memainkan lagu-lagu yang ada potensi untuk menarik pasar luar negeri khususnya Indonesia. Denden Gonzales sendiri mengaku gugup awalnya bergabung dengan grup Search karena mereka adalah musisi legendaris dan menjadi band idolanya sejak dulu. Di kesempatan lain, Denden mengatakan ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk kembali meningkatkan kejayaan Search seperti dulu lagi saat bersama Emi. Selain kehadiran Denden Gonzales sebagai vokalis, Yan dan Min juga akan memberikan penampilan dan aransemen musik yang lebih segar untuk bandnya. Walaupun sempat didera konflik dualisme kepemilikan nama Sech, namun personil band ini berharap tidak merembet ke penggemarnya, mereka jadi ada dua pilihan boleh yang lama atau yang baru. Setelah konser selesai Sech menyiapkan lagu dan album baru bersama Denden, langkah ini dilakukan sebagai bukti bahwa mereka masih bisa berkarya meski tanpa sang mantan vokalis. Dan direncanakan jika tidak ada perubahan jadwal, band ini kemungkinan akan mengadakan tour Asia tepatnya di Bandung dan Singapura di bulan November sampai Desember tahun ini. Hal ini bisa kita lihat di Instagram Search Band official.